kompetensi teknis pada jabatan peranata komputer selanjutnya materi soal untuk kompetensi manajerial di sini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati diukur dan dikembangkan yang berkaitan dengan integritas kerjasama komunikasi orientasi pada hasil layanan publik pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya materi soal untuk kompetensi sosial-kultural. Di sini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki pekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Selanjutnya, pada seleksi P3K juga terdapat kutres cara yang berbasis komputer, cara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas dari peserta.